Kisah Aurelia Arsina, gadis cantik berusia 19 tahun asal Bale Endah. Kabupaten Bandung akhirnya dapat kembali berkumpul bersama keluarganya Perempuan yang akrab disapaki ini, sempat menghilang pada Minggu 7 Mei 2023, diduga diculik oleh mantan pacarnya, ayah korban, Wilma Luktani mengatakan, saat ini anaknya sudah ditemukan dalam kondisi sehat. Sementara pelaku penculikannya, kata Wilma, sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan, dikutip dari tribun jabar.id. Sebelumnya, diberitakan seorang remaja bernama Kiisa Aurelia Arsina diduga menjadi korban penculikan oleh mantan pacarnya,